Baiklah sahabat untuk kabar terbaru di malam hari ini, Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu muncul juga nih persahabat ya Baru saja Papa B mengunggah foto bertiga di akun Instagram pribadinya Masya Allah, Abang L selalu bikin salvo Membuat kita pastinya bahagia malam hari ini luar biasa dengan postingannya Papa B Alhamdulillah keluarga Leslar Selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan ibadahnya diberikan kelancaran juga Namun dibikin salfok juga persahabatnya kalimat caption panjang yang ditulis oleh Papa Bilar 2022, tak elok rasanya jika tidak merangkum sedikit tentang tahun 2022 ini Dimana begitunya banyak momen istimewa yang terjadi sampai di penghujung tahun kemarin dari yang manis, pahit, hingga getir Dimulai awal tahun yang manis di mana perusahaan yang kami dirikan Dinilai ratusan miliar Dan mendapat suntikan dana yang cukup besar Untuk kami expand perusahaan kami Lalu ulang tahun istimewa yang saya dapatkan Dari sang istri Dan beberapa momen lainnya yang tidak cukup Untuk saya tulis satu persatu Sampai akhirnya terjadi sebuah peristiwa Yang ibarat anti -klimaks. Dari sebuah kehidupan yang sedang kami bangun namun begitulah, layaknya sebuah perjalanan, tidak ada yang terlalu mulus. Begitu pula atas apa yang terjadi tahun lalu, di mana bisa dibilang banyaknya momen indah yang kami lewati. Namun, tak sedikit pula kepahitan yang terjadi, namun pahit tidak selalu berarti negatif. Bahkan, obat yang pahit pun mampu menyembuhkan yang sakit, pun dengan kehidupan kadang kala kepahitan yang mengajarkan kita banyak hal dalam sebuah kehidupan, saya sendiri meyakini akan hal itu dan atas apa yang terjadi tahun kemarin, saya harap bisa menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi saya dan keluarga. Sebagai tambahan di atas tanah haram saya menulis ini, saya ingin katakan bahwa saya selalu siap menerima konsekuensi atas dosa-dosa mungkin pernah saya lakukan. Namun terhadap tuduhan kepada saya yang sama sekali tidak pernah saya lakukan, saya selalu percaya Tuhan itu maha adil. Akhir kata, di tahun yang baru ini, semoga bisa menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita semua. Amin. Itu kata-kata yang luar biasa banget, para ya. Masya Allah, mudah-mudahan di tahun 2023, Leslar Valley selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Diantar ini teriakun dunia Leslar, mengatakan, Baca captionnya terharu sampai mau netesin air mata. Eh, kagak jadi gara-gara lihat sandalnya, Fatih ketinggalan satu di belakang, aduh insya Allah banget ya, emang selalu bikin salfot banget nih Abang El. Yang sangat lucu dan sangat menggemaskan Anak sholehnya panda nih, Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin. Doa terbaik selalu kita berikan Untuk keluarga Leslar Mudah-mudahan sahabat Kita juga selalu mendapatkan kebahagiaan Setiap harinya dari idola kesayangan Dan semoga semakin kompak Dan semakin solid untuk dukung Lesti Bilar dan PBL Mudah-mudahan kita semua juga selalu diperlancar, apapun segala urusan kita semuanya, amin. Kita selalu menantikan kejutan, selalu menunggu kabar-kabar baik dari idola kesayangan. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube DivaTV yang akan selalu memberikan info-info menarik, terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, benar ucapkan terima kasih.